Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semua Kembali lagi ke youtube Channel aku Elin Herlina. Alhamdulillah aku bisa share lagi Kegiatan aku dimulai Dari jam 5 Pagi gitu ya teman-teman Aku kesiangan gitu ya Aku gak tahu kenapa Pas malam tuh gak bisa tidur Aku tidur pukul 12 malam gitu tapi alhamdulillah sih masih bisa ya, salat subuh gitu ya masih jam lima enggak kesiangan banget sih ya pertama-tama yang aku lakukan di pagi hari tuh aku suka buka-buka gorden dan ini aku juga suka jemur-jemur handuk ya di depan rumah aku dan lanjut aku buka gorden ini ya tengah rumah ini Ini tuh sebenarnya enggak berguna banget ya dibukain juga tetap aja gelap soalnya depan di pinggir rumah aku tuh rumah ibu mertua aku mepet gitu jadi enggak ada cahaya masuk sih sebenarnya cuman kalau siang banget ada sih sedikit gitu dan ini aku juga bersih-bersih dulu meja tv aku dan anak-anak tuh masih tidur gitu ya temen-temen dan dan aku tiap hari ya hampir tiap hari gitu lap-lap lemari ini karena sering berdebu, berdebu gitu ya kelihatan banget kalau berdebunya karena meja aku warnanya coklat gitu jadi suka kelihatan banget. Oh ya teman-teman, sebelum lanjut ke videonya, mohon dukungannya ya teman-teman dengan cara like videonya dan komen dan subscribenya ya teman-teman. Jangan lupa untuk nonton full ya, karena aku masih mengejar 4.000 jam tayang, jam tayang aku masih di bawah 1.000 ya teman-teman, karena view aku tuh masih sedikit gitu, jadi nggak bisa cepet gitu ya 4000 jam tayangnya oke teman-teman aku juga mau sekalian siapa sapa teman-teman semua nih apa kabarnya teman-teman semua semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dimurahkan rezekinya dilancarkan segala urusannya amin amin ya robbal alamin dan aku ucapkan juga terima kasih banyak ya yang udah mau mengklik video aku yang udah mensubscribe yang udah komen juga yang udah menonton tapi gak komen alhamdulillah ya terima kasih semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang lebih yang lebih berlipat ganda gitu ya teman-teman alhamdulillah karena aku nggak uh, bisa ngebalas kebaikan teman-teman semua ya terima kasih banyak pokoknya dan di video pas aku jemur bantal itu ya ada yang komen gitu mm, bun katanya sarung bantalnya jadul banget gitu ya aku bales gini, gini aja ya teman-teman aku belum punya gitu ya teman-teman gak belum punya rezeki untuk ganti gitu Tapi insya Allah sih kalau udah punya rezeki aku juga pengen ya ganti Burung-burung kasur aku yang baru gitu yang model sekarang Tapi menurut aku bantal kapuk tuh lebih nyaman gitu ya teman-teman uh, suka ada juga yang keliling jual bantal gitu ya teman-teman Cuma bahannya tuh Uh, ngembang gitu Pas aku cobain tuh Nggak Nggak empuk gitu ya Malah sakit di leher aku Dan alhasil Aku nggak beli gitu ya teman-teman Mungkin harus Beli yang di online-online Gitu ya yang bahan Apa ya merek-merek gitu ya yang enak kayaknya Yang kayak di hotel Insya Allah sih aku Kalau ada rezeki pengen gitu ya tapi aku ucapkan terima kasih banyak ya atas perhatiannya untuk yang komen seperti itu. Aku gak tau lupa lagi ya yang komennya. Berarti beliau tuh apa ya? Perhatian gitu sama aku. Aku ucapkan terima kasih ya, Bun. Kayaknya sih perempuan ya, teman-teman dan lanjut ini aku udah cuciin si telur-telur aku nih udah bersih nanti siang aku mau rapihin ke kulkas dan ini Alhamdulillah udah beres gitu ya teman temen, -temen. Hmm, untuk kasur ini nanti aja aku beresinnya dan aku mau lanjut bangunin anak aku dan ini ceritanya udah siang gitu ya jam setengah delapan kayaknya aku kesini Uh, tadi aku ngurus dulu anakku yang cowok ya cuma gak aku videoin karena ribet gitu anakku masih disuapin ya kalau makan pagi kalau gak makan ya aku malah kepikiran gitu ya takut minum apa di sekolah bukannya manja ya anak aku cuma ya uh, aku lebih takutnya sakit gitu kalau udah sakit Iya aku juga yang ribet ya teman-teman nggak apa-apa ribet sedikit yang nyuapin anak aku Dan ini aku juga mau panen gitu ya Panen kangkung Cuma ada yang beli gitu 5.000 Aku sambil mindahin cabe ya tadi Cuma nggak aku videoin cabe yang aku tanam di sebelah ujung itu yang ada pohon pisang ya teman-teman di bawahnya aku tanam cabe cuma kekeringan dan aku pindahin ke sebelah sini. Jadi aku hanya sebentar gitu ya ke sawahnya ngambilin kangkung dan ini masih pendek-pendek ya belum aku jual lagi gitu. Cuma ini yang belinya ngedadak gitu oke okay, teman-teman dan ini hasilnya aku ambil segini aja dan ceritanya ini udah di rumah ya aku mau masuk-masukin si telur-telur yang tadi udah aku cuci udah kering gitu Oh ya teman-teman lagi pada ngapain nih teman-teman semua bisa tulis di kolom komentarnya ya. Dan ini udah bersih bersih ya aku udah ganti pakaian dan lanjut uh, mau um, buka paket ya. Aku beli benih kangkung lagi nih. Jadi aku nggak akan nanem padi dulu ya pas di bawah sawahnya. Pas di bawah Tanaman kangkung aku yang tadi jadi aku mau nanem uh, kangkung lagi gitu enggak padi dulu karena kayaknya udah mau mas musim kemarau jadi itu cara aku mengurus sawah gitu ya teman-teman biar enggak apa ya gak mau, gak mau mau mau mabajir gitu aduh sampai belepotan ya aku bicaranya dan kalau permintaan kangkung tuh pas bulan puasa tuh sangat hmm, apa ya banyak sekali yang beli. Dan aku kirim ke pasar gitu. Oke teman-teman sampai di sini dulu ya untuk video aku. Video receh aku semoga ada manfaatnya. Bisa menjadi inspirasi, bisa menjadi semangat teman-teman untuk beberes rumah. Terima kasih. Oke teman-teman sampai di sini dulu untuk video kali ini Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum